tuh bos lagi mau mau hasilnya tuh tuh hasilnya bos tuh enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, ikan enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, dapat enam, enam, dapat berapa enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, Tiga, empat Udah mana udangnya? Kayak apa? Tuh, oh, udangnya. lumayan kan? Jangan lupa like, subscribe, channel Fajar Dupen Kita mencoba masih menunggu di lokasi Mudah-mudahan nanti habis maghrib Ada ikan yang mau tersangkut di jaring jadi kita pulangnya bisa memperoleh uh, ikan Buat dibakar, buat lauk makan suasana sudah gelap Bosku sudah gelap cuman nggak ada tanda-tanda ikan nyangkut di jaring lagi bosku Nah, itu Mas Jun lagi mengangkat jaring untuk pindah ke lokasi sebelah barat. Mas Junet, lagi ngucali ular kadut yang menyangkut di jaring. <guluh> Dapatnya ular kadut. Ular kadut apa ini, magnet? <guluh> iwak kadut adut lu masjun dapat ikan bandeng lumayan buat eh, dibakar pulang nanti soalnya di rumah sudah ada persiapan nasi <laughs> jadi begitu pulang nanti bakar ikan Mas Junya sudah mulai memasang uh, jaring bosku jaringnya sudah dipasang mudah-mudahan di lokasi sini ada ikannya katanya sih di lokasi sini menurut pemancing itu ikannya banyak makanya Mas Jun bergegas untuk pindah ke lokasi sini nah ini jalannya pun tergenang oleh air Bos bahwa ya, kemungkinan eh, ikan dari tambak pada itu pada keluarlah huh? motornya wongpan lancur pas buah, ini aja pas dibuat itu ada kambing di sana tuh kambing kambing uh, warga kampung yang enggak sempat diambil sama pemiliknya soalnya keburu airnya meluap mengenangi jalan lah jadi kemungkinan uh, sang pemilik enggan untuk mencari kambing nah di sini kambing pun aman bos ada yang ngambil sih Nah Mas itu sendiri. Mas Junya sudah selesai. Ee, ikan, belayar layar, Iwak, kuih, ikan belayar itu seperti perahu layar coba. Iya Kak Apa Kue Jun? Ikan belayar. Ikan belayar bos ikan belayar lagi dilepas. Dapat banyak enggak hari nah, ini Mas Jun? Lumayan buat poporan. Oh lumayan 2. buat poporan. Eh dapat berapa hari ini Mas Jun? Ya dapat tiga coba sih, di kap, di anu Jun di buta Jun di uta. Ayah apa biar penonton tahu. Tuh, bos, sedagi mau dilihatkan hasilnya tuh hasilnya bos. Seperti cacing bos. Seperti cacing. Iya. Namapa lah yang paling hasil. Satu, satu dua, dua, tiga ini. Tiga. Dapet tiga ini namanya ikan blendem saudara. Oh, ikan blendem itu. Atau ikan biru. Iya. Ikan blendem itu dapat tiga. Hmm. Bandengnya ikan... dapat berapa bandeng? Lah anak dapat dua. Anak dapat dua bandeng dapat berapa? Satu, dua, empat. Empat. Enam tujuh tujuh bandang, Udang? udangnya satu dua tiga. Mana udangnya? Kayak apa tuh? Oh, udangnya lumayan, kan? Udangnya. Lumayan nih, udangnya. ikan kemadarnya nih, nih yang satu ekor nih dapat satu ton. Iya, nih ikan boso putih nih hmm. yang orang apa namanya, berkeluarga lalu enggak dapetin. Anak-anak ini -anak harusnya makan, makan ikan bosok putih ya Tomitos eh, Ini jangan lupa Baik yang ada di Korea, Taiwan, Singapura, atau di Saudi Arabia. Panteng terus ya. Like subscribe yaitu Pajar Juber. Salam dari Wong Jun. Oke bos, malam ini kita sampai di sini bosku karena waktunya sudah mulai larut malam dan mas Jun sendiri sudah capek dan kedinginan. Jadi kita mau pulang bosku.